Senang, senang gak? Apa? apa? Terima kasihku. Sudah selesai ya ujiannya ya iya ya, tapi Karena kuatku maaf Namun segala Angkau berikan Karena nanti kaya Akan tahu Setelah beres ini ujian ini Apakah kamu Di rumah kan dulu Atau di sekolah kan dulu Selamat pagi semua Nantikan dirimu Di depan kelas Menantikan kami Alhamdulillah Pada hari saya, ini Kita beres Selama 6 tahun Belajar Ini satu, satu, satu kebanggaan Satu kesuksesan buat kalian, Karena kalian sudah beres Melaksanakan kegiatan pembelajaran nah bagaimana selanjutnya hari Senin serata dan seterusnya untuk mulai hari Senin kalian di rumah dulu Karya. Seandainya kalian nanti mau mengadakan latihan lagi, seandainya kalian nanti kalian mau persiapan untuk acara perjumpaan, nah, bolehkah masuk ke sekolah? Jawabannya. apa kesekolah tak pakai pakaian seragam olahraga karena nantinya kalau dilihat gitu orang masuk ke sini disangkanya anak-anak dari luar masuk ke sini satu ya jadi kalian pakai seragam silakan nanti pulangnya mau ganti ganti saja mau ganti nah itu kenapa terlah kalian orang Sebenarnya, uh, kalian kekuatan. sukses hari ini Sukses ke yang kalian inginkan Masalah kebebasan ke akan dibuatkan nanti Setelah ada muslim-muslim di jelas Nanti diinformasikan lewat kalian dan orang tua Paham? Nah, hari ini hari kebebasan kalian kalian datang ke rumah mau tidur mau nyoh hp mau mungkin paling edek ngengeknon bebas hari ini bebas hari ini semanggi semua menantikan dirimu di depan kelas menantikan kami Thank you. ke sana anginnya ke sana anginnya ke sana